Terima telah memilihku dan ia juga akan memilihmu Burst Blood you have slain an enemy. memiliki terlalu banyak wajah Kebencian adalah tangan mereka telah dikotori oleh darah rakyatku. Air mata adalah lambang kelemahan. pemimpin sejati telah kembali ke padang gurun initiate retreat Mengkhianatkan, memberikan pelajaran yang berharga. Aku hidup dalam bayangan. Sombaku tidak pernah meleset. Semua saudaraku telah mati. Launch attack! Takdir ini telah memilihku dan ia juga akan memilihmu. Initiate retreat! Initiate retreat! Tombaku tidak pernah meleset. Menghianata memberiku pelajaran yang berharga. Tangan mereka telah dikotori. hidupku Oh my menguasai kegelapan Mom. Pemimpin sejati telah kembali ke Padang Seorang adalah lambang kelemahan Aku hidup dalam bayangan has been slain Team turret. Semua saudaraku telah mati. Launch attack. Pengkhianatan memiliki terlalu banyak wajah. Pemimpin sejati telah kembali ke padang gurun. Takdir ini telah memilihku, dan ia juga akan memilihmu. Pengkhianatan memiliki terlalu banyak wajah. Aku telah memilih jalan ready. hidupku. Atak the Lord. Semua sudah memahami. Treat. Air mata adalah lambang olah Shut down. Launch attack Pengkhianatan memberiku pelajaran Down. Kesunyian menguasai kegelapan yang mereka telah dikotori oleh darah You have slain an Our enemy. Has been destroyed. Kebencian adalah sahabatku sekarang oh Attack. Double kill. Uh. Launch attack. Uh. Launch attack. Pemimpin telah kembali ke Takdir ini telah memilihku dan ia juga akan memilihmu. Kebencian adalah sahabatnya. Pengkhianatan memiliki terlalu banyak wajah. Kesunyian menguasai kegelapan Pengkhianatan memberiku memberiku pelajaran yang berharga you are